Hai guys, welcome to the episode bersama saya Revo Dalam channel The Fitness Journey Oke, okay, pagi ini udah jam 6.45 dan sekarang aja gue bikin video Mungkin gue keliatan kecil ya Karena jangan berlatih juga sih, tapi gak apa-apa lah Oke, okay, jadi di video kali ini gue pengen bahas tentang bagaimana cara diet yang baik Karena teman-teman dan juga orang-orang sekitar nanya nih ke gue Ref, gimana sih cara diet yang bener itu? Gimana sih supaya diet bisa menurunkan berat badan gitu? Nah, jadi video ini kita bakal bahas sama-sama ya tapi sebelum gue melanjutkan video ini, pastikan kalian udah klik subscribe dan juga klik tombol kembali sebelahnya Supaya kalian yang ketinggalan informasi apapun saat aku update video terbaru Jadi kalau misalkan ditanya soal diet atau cara menurunkan berat badan, itu sebenarnya banyak banget Dan gue juga udah ngambil beberapa riset yang akhirnya gue rangkum Dan dan gue akhirnya menghasilkan tiga poin penting yang akan gue bagikan dalam video kali ini Jadi simak baik-baik ya, siapa tau tiga poin ini bisa kalian gunakan dan kalian terapkan Tips yang pertama, lakukan kalori defisit Oke, sebelumnya gue bakal ngejelasin dulu nih, kalori itu apa sih? Nah, menurut teori fisika, kalori itu merupakan satuan energi yang digunakan untuk menaikkan suhu air Kalau oh, dalam fisika, tapi kalau misalkan dari sisi pedokteran atau, atau kesehatan makanan Kalori itu adalah satuan energi dalam makanan yang kita asup sehari-hari Jadi, nasi ada energinya, uh, telur ada energinya Daging, ayam, ikan tuh ada energinya Dan tahu dan segala macamnya itu ada energinya Nah, energi itu yang kita sebut dengan sebutan kalori Sekarang gue bakal ngejelasin dulu nih Konsep defisit kalori itu sendiri apa sih? Jadi, uh, defisit kalori itu merupakan masa di mana kamu makan kurang dari kalori yang kamu butuhkan Misalnya gini, berat badan gue 67 kilo Kemarin baru ngembang naik 2 kilo sih, 69 Lanjutlah buat contoh 60, jadi dari berat badan 67 kg, maka akan menghasilkan kalori sebanyak 2100, kurang lebih segitulah, untuk maintain. Jadi untuk maintain tuh buat menjaga biar nggak naik dan biar nggak turun lagi gitu. Tapi ketika saya menjalani program itu fat loss atau lagi program diet gitu, maka gua akan makan dalam fase kalori defisit. Yang tadinya kalorinya harusnya 2100, gue cuma makan dalam sehari itu 1800 kalori, itu kurang 300 dong. Nah, pada saat itu tubuh kita itu protes sama kita. Saya udah ngasih kamu uh, energi 2000 nih. Padahal diisi cuman 1800 doang, 300-nya mana gitu. Dia kayak lagi gitu kan. Ya akhirnya tubuh dengan otomatis akan menggunakan energi akan menggunakan cadangan lemak dalam tubuh kita untuk dijadikan energi untuk kita pakai sehari-hari. Energinya itu kita pakai buat kerja, sekolah, kuliah, dan segala macamnya. Nah, jadi yang gue jelasin tadi, jadi udah paham ya gimana cara kerja defisit kalori itu sendiri? Nah, kalau misalkan ditanya, Revo ada program diet gak? Jujur, gue gak pake program diet apapun ya, nggak ada program diet spesial, melainkan hanya defisit kalori. Karena menurut gua, diet-diet yang ada di dunia ini, misalnya diet GM, diet Mayo, diet Keto, dan segala macamnya yang ada di dunia ini, diet-diet itu tuh gak akan berhasil. Diet-diet seperti itu gak akan berhasil tanpa didasari dengan defisit kalori. Jadi sebenarnya diet-diet itu basically sama aja sih. Yang penting menerapkan defisit kalori. Oh ya teman-teman, tapi perlu diingat juga kalau misalkan kalian lagi diet dan menjalankan defisit kalori, defisit itu jangan keterlaluan, defisitnya jangan gila-gilaan. Artinya apa dietnya itu jangan terlalu ekstrem teman-teman. Yang tadinya harus makan 2.100, kalian makan 1.100 doang. Waduh gila itu kurang banyak banget dan apa namanya penyumbatan itu semakin banyak semakin cepat kurang berat badannya. Salah dong. Kalau misalkan kalian makannya itu terlalu sedikit atau enggak, daripada terlalu strict gitu, maka itu bakal merusak tubuh kalian sendiri, merusak metabolisme tubuh kalian sendiri. Jadi metabolisme itu adalah proses pembakaran kalori dalam tubuh. Yang akhirnya, proses pembakaran ini akan menghasilkan energi. energi yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalkan kalian makanya terlalu sedikit, aka terlalu strict gitu, maka tubuh metabolismenya akan sangat melambat dan juga itu mengganggu kesehatan kita, loh. Nah, di sini saya lansir dari hellosehat.com tingkat metabolisme salah satunya ditentukan oleh masa otot yang ada, semakin besar masa otot maka semakin tinggi juga tingkat pembakaran kalorinya tapi sebaliknya, semakin kecil masa otot maka akan semakin kecil juga untuk pembakaran kalorinya gitu. artinya, pemasukan dan pembakaran kalori itu juga sangat-sangat berpengaruh loh untuk metabolisme tubuh kita jadi, ibaratkan kalau misalkan kamu diet yang terlalu ekstrim, terlalu strict, yang terlalu nyiksa banget maka itu akan merusak metabolisme jadi, tubuh itu seakan-akan mengatur seperti ini ini yang masuk sedikit dan enggak memadai gitu. Ya akhirnya tubuh kita secara otomatis dan secara terpaksa harus menggunakan otot kita untuk dijadikan energi dalam kit. Dalam kita sehari-hari. Banyak dan kalau misalkan kalian diet kan tujuan baliknya pengen bagus gitu. Tapi dia tuh sembarangan ya akhirnya apa namanya? dietnya itu bukan yang badannya bagus, malah makin kurus dan sakit gitu. Kan bahaya juga kan. Nah, jadi saran aku teman-teman kalau misalkan kalian mau diet itu jangan yang terlalu strict juga terlalu jangan terlalu nyiksa diri kalian. Dan kalau misalkan kalian nanya Uh, gimana sih cara supaya saya tahu kalori harian saya tuh dan apa aja yang saya makan tuh gampang Kalian tinggal pakai aja kalori kalkulator Seperti ini, my fitness pal kalau misalnya nunggu pakai ini Kalori kalkulator itu banyak di Google Play Ada fitness pal, fat secret, kalori king dan segala macamnya Pokoknya pakai aja senyaman kamu Kalau gua lebih nyaman pakai fitness pal ya Karena kalorinya mulai di tracking dan lebih gampang juga apa nge-track progresnya gitu Yang kedua, rajin minum air Minum air itu sangat penting dan sangat-sangat bagus tuh untuk tubuh kita Karena pada dasarnya, kalian tahu kan Kalau misalkan tubuh manusia itu terdiri 70%-nya air Nah, jadi kalau misalkan kalian rajin minum air Apalagi kalau misalkan lagi proses diet atau program menurunkan berat badan Itu sangat bagus banget Karena pada dasarnya, air itu bersifat membersihkan Yang dimana dia itu membersihkan dan membuang semua racun dalam tubuh kita Dari makanan yang kita asup sehari-hari tanpa kita sadari Tapi kalian nanya nih Gimana sih cara air bisa menurunkan berat badan? Di sini aku bakal ceritain tentang riset penelitian yang dilakukan Departemen Kedokteran di Universitas Fribourg, Switzerland Ceritanya kayak gini Mereka meneliti dua grup orang-orang yang melakukan diet Nah, satu diantaranya kita sebut aja Water Group Nah, Water Group ini melakukan kebiasaan yang unik yaitu Sebelum makan, mereka minum dulu air sebanyak 500 ml baru mereka makan Nah sementara grup yang sebelahnya, mereka gak melakukan kebiasaan itu yang maksudnya itu mereka langsung makan aja gitu bahkan dalam grup yang satu ini ada sebagian besar yang memiliki suplemen pengganti makanan hasilnya selama tiga bulan, grup yang satu ini, yang water group ini mengalami penurunan body fat yang signifikan sebanyak 5 kilo. nah, sementara grup yang satunya yang tadi mengalami penurunan yang signifikan juga tapi hanya 3 kg Udah tau kan perbedaannya Jadi dari hasil penelitian ini Dapat kita simpulkan bahwa Minum air yang air banyak dan cukup itu bisa membantu kita dalam proses diet Karena kalau misalkan kita rajin minum air Otomatis air pun juga bisa mengendalikan nafsu makan kita Bisa mengendalikan, bisa mengontrol nafsu Kayak pengen makan, pengen jemil gitu Dan akhirnya jadi air itu sendiri bisa menahan lapar lebih lama Selain menahan lapar lebih lama Karena air itu selain Menyehatkan, menyegarkan, dia juga punya mineral ya, Dimana mineralnya ini bagus buat tubuh Dan bisa menahan lapar lebih lama Nah, jadi, ternyata, -ternyata minum air ya Poin ketiga atau poin terakhir adalah Tambahkan cheat meal Nah, cheat meal ini sebenarnya bagus banget buat tubuh kita Supaya tubuh kita enggak stres gitu. Jadi, sebenarnya cheat meal ini penangkal Supaya tubuh kita dan kita pun nggak stress pada saat menjalani program diet Nah, banyak orang yang salah persepsi nih Soal diet, misalnya kayak Gua diet, gua harus makan yang bersih, gua harus makan sayur-sayuran terus. Kalau misalkan mau ayam, nggak boleh yang asin. Kalau misalkan makan sayur juga harus tahu-tahu ada segala macam segala macamnya. Yang akhirnya persepsi itu malah menyiksa diri mereka, malah menyiksa tubuh mereka sendiri. Maka jangan heran kalau misalkan selesai diet, mereka bukannya tambah kurus, badannya bukan malah tambah bagus, tapi malah tambah gendut. Kok bisa sih? Ya, jadi karena pemeliharaan persepsi yang salah, akhirnya mereka tuh nyerah sendiri. Gue udah diet nih, tapi berat gue turun-turun Gue udah makan sayur nih, tapi berat badan gue turun-turun Diet gue sia-sia gitu kan ya Akhirnya udah gue stop aja, gue balik lagi ke habit Gue balik lagi ke habit gue yang dulu Yang dari itu mereka balik lagi ke habitnya Dan juga pola makannya berantakan Dan akhirnya mereka bisa naik berat badannya malah dua kali lipat Saran aku tambahkan sedikit cheat meal Atau gunakan angka 80-20 kalau penggunaan K8020 ini, sebenarnya yang gue jalanin sih selama ini. Ini sebenarnya ada dua cara juga, ada dua metode. terserah kalian pilih yang mana. Cara yang pertama, dalam setiap hari itu kalian makan clean. Dalam satu hari itu kalian makan clean. Kita lanjut lagi misalnya 2100 Dalam 2100 ini, dalam satu hari kalian makan kayak nah, sastron kalian makan, kalian simak ada ayam, telur, dan pedas segala macam. Tanpa makan-makan yang uh, kayak gorengan, es krim. Cheeky, kayak gitu-gitunya Dan itu bener-bener pure 1500 itu pure kalori bersih Nah, ternyata pas kalian tracking nih Wah, kurang 300 nih kalori gua nih Padahal gua pengen, apa namanya, memenuhinya Gimana cara nutupinnya? ya udah dari 300 itu kalian boleh masukin makanan sukan kalian Apapun itu, kan boleh pesan es krim, boleh pesan burger, krebs, dan segala macamnya Untuk menutupin 300 tadi hadirkan nah, Atau mau cara yang kedua? Jadi cara yang kedua Kalian dalam satu minggu itu makan clean terus-terusan, tanpa ada cheat meal, tanpa makan es krim, tanpa makan burger gitu kan, lima hari dalam satu minggu itu kalian makan benar-benar bersih. Nah hari weekend, sabtu atau minggu kan pasti kalian jalan-jalan dong. Kayak jalan-jalan sama keluarga, atau mungkin ngedate, atau mungkin hangout bareng sahabat-sahabat Nah, di hari itu tuh, kalian bebas mau makan apa aja, boleh Asalkan ketika kalian cheat meal, harus diingat adalah jangan terlena Dan juga ketika kalian makan cheat meal, kalian harus beri... Kalian harus balik lagi, track di kalian sebenarnya kalau misalkan cheat meal, kalian boleh bisa Pizza, makan burger, fried chicken, dan segala macamnya Tapi harus bijak Nah, itu dua cara yang bisa kalian lakukan untuk cheat meal jadi uh, kalori bersih dapet, kalori menyenangkan juga dapet Kenapa harus kayak gitu? Karena dengan metode ini bisa membuat kalian lebih enjoy, lebih enak, lebih nyaman, dan lebih gak kesiksa gitu Kalau misalkan gue sendiri sih, apa namanya, uh, ditanya metode mana yang lebih nyaman? Dulu juga nyaman sih, cuman gue lebih suka metode yang pertama ya Artinya gue gak perlu nunggu lama untuk makan makanan kesukaan gue Tapi kalau misalkan yang kedua itu gue ngelakuin juga karena anggap aja, Sabtu atau hari yang weekend itu adalah hari penghargaan untuk diri sendiri Ibaratnya, lu udah berhasil nih ngelakuin diet Lu udah selama 5 hari itu makan lu bersih tanpa ada cheat meal Selamat ya, lu keren Nah itu ibaratnya kayak self love dan juga penghargaan untuk diri sendiri Gitu teman-teman. Oke okay, guys, jadi tadi itu adalah tiga poin penting dari video gua Tentang bagaimana sih cara diet yang baik And in the end, gue cuma mau bilang ke kalian Jadikanlah diet itu menjadi lifestyle Sebaik-baiknya diet adalah diet yang bisa kalian jalani dengan enjoy dan juga dengan konsisten Diet itu adalah kita merubah kebiasaan baik kita menjadi kebiasaan yang lebih baik Yang dimana berdampak baik juga ke tubuh Diet itu bukan merupakan ajang penyiksaan tubuh supaya tubuh kita menjadi lebih sakit lagi Nah, gitu ya Kunci dari diet yang baik Oke okay guys, thank you for watching this video I hope you guys like and enjoy this video Dan semoga kalian juga mendapatkan pencerahan Tentang diet yang baik dan benar Nah, kalau misalkan kalian suka video ini Kasih aku like dan juga share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian tahu tips Diet yang benar itu kayak gimana Dan kalau misalkan kalian punya permintaan Requestan atau pertanyaan Kalian tulis aja di kolom komentar Yang insya Allah bakal gue jadiin itu Next konten berikutnya, oke? Okay? Oke, okay, see you in the next video Keep healthy and enjoy your fitness journey.